Yang Tak selamanya Cinta bukanlah hal yang biasa tak semudah mengucap. Yeah. Dengan kasih sayang Tak selamanya Cinta, bukanlah hal yang biasa Tak semudah San hidup semata kejujuran keikhlasan it